Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu, 21 Desember 2022, terpantau melanjutkan penurunan dibandingkan dengan harga kemarin untuk cetakan antam. Namun cetakan UBS terpantau naik. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp572.000, Harga ini turun Rp 1.000 dibandingkan dengan harga Selasa, 20 Desember 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol di harga Rp 537.000, naik Rp 3.000 daripada harga kemarin emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dibanderol di rp rupiah, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga rp rupiah atau naik Rp6.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol rp rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.935.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.864.000. Sekian harga emas untuk tanggal 21 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.